Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu, dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Manusia yang berakal adalah, manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Orang yang paling aku sukai adalah, dia yang menunjukkan kesalahanku. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang menyangka buruk kepadanya. Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, karena mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau. Orang yang tidak dapat menguasai matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri, dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya Keyakinan Iman, adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, Wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja, sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya. Jagalah salatmu, karena saat kamu kehilangan salat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celamu lebih banyak darinya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat, jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku, sesungguhnya aku adalah orang yang bakil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan.